Video kali ini kita akan menggacha, menggacha buat blue archive JP yang dimana ini gua tidak live streaming karena FUP ya, karena FUP jadi gua nggak streaming, dan di sini kita kedatangan banner baru yaitu dua orang murid dan limited, dan limitednya ini kayaknya rollnya nih OP ini over power ini, mari kita lihat. Oke di sini kita sudah sampai. Oh ya untuk bannernya itu eh untuk muridnya itu apakah Millennium? Ya? Millennium kan, kan Maya dan ya, Toki eh, kita ganti dulu ke milenium Dia kalau nggak salah itu dekat dengan Asuna, ya Ini kan? Oke, okay, gue baru saja menonok. <se> uh, yeah. Lepjudi <laughs> baru diaduk, <-unlock>. astaghfirullahalazim. <laughs> Cocok. semoga beruntung. Gue, guys, guys, semoga beruntung guys, guys, guys, Dapat multi berarti dapat dua biji multi. Ini Twitter ya, eh. 60 apa itu? 60, 60000 ribu kah? Please, semoga ya. Crowd control ya. betoki untuk toki di sini kita lihat toki. Toki adalah sebuah middle ya. Letaknya nih di middle berarti striker di depan. Dan di sini warnanya warna merah. Ya. Oh, kosnya dua, coba Wah, gila, kosnya dua, Murah banget. Ya? Ini. Ya, enggak tahu lah apa. Nanti gua bikin. Oke, okay, untuknya milenium ya, milenium 16 tahun. <laughs> Bulan 8 ternyata Agustus juga ya ini kita sesama bulan Agustus dia 16 tanggal 16 sedangkan gua tanggal 18 cuy beda dua hari Doremi nama ini 165 akhir berarti tingginya kurang lebih sama dengan gua ya Mari kita coba nih sebelum itu kita pencet-pencet dulu ya eh bang ya pencet dulu uh. oh di sini ada tiga berarti bang dari mana dapatnya itu? Oh pertama dari Raid, kedua dari Live Streaming, dan yang terakhir dari Twitter. Ya. Satuan lagi tadi itu kita downloadnya 4 giga 4 empat giga download. Nih UI ganti kah? Ganti UI atau gimana? Oke, okay, mari kita coba yang pertama apakah Memberikan Oke. Okay masih belum terlihat tampaknya okay, ini kedua guys apakah please please ping aduh masih belum Toki, okay. ayo uh, pulang, pulang-pulang. Toki. Pulang. Oke. Okay. Oke, okay, yang ketiga. masih belum Mirenia Nogakuen. otose kotama Oku Oke, ini kita coba pakai free. Oke, gua akan percepat videonya. 言 dari あ、こっちの言葉の方がより自然 apa ini karena kita gacha sakurako kemarin itu satu kali puluh itu sakuraku. masih belum <tuh> pis yang ke-8 masih belum <tuh> Gua punya karin bro. Masuk satu. Coba kita pada saat uh, Dianik motor ya. Masih belum, cuy. Apa Ayo lah, yo start, yo start. <tuh> kayaknya ini seratus pul nih <laughs> seratus pul nih, masih belum ada bintang tiga nih memang keterlaluan tuh deh. Hmm, temen gua tuh sampai berat deh. hampir jalur mandiri tuh. ini kalau gua pindah ini bakal dapet nih loading nya tuh lama apakah betul loading lama tuh ayo toki toki toki please please <laughs> oke okay. anu. nah ini ini guys ini guys siap-siap nih, ね、oke さん、apakah 準備。3 2 ya lumayan dulu ya, 110 sama coba ke bersama, bersama, bersama, bersama, ini bersama, okay, sih beliau bersama, ya. bersama, seperti bersama, bersama, lihat-lihat itu skill bersama, Oke. Okay. skip ya anjir yang baru, coba. Oh, beneran -bener dapet nih. Oh. Apa juga? Bagus ya. sih. <laughs> Gue suka juga, Natsu. Oke, okay, thank you yang udah nonton. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga, dan follow juga akun Best station Gua. Linknya ada di deskripsi. Oke, okay, gua dan Dirmulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.